Kita lihat, saudara-saudara. Nah...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 Gua mau share beberapa tips and trik buat seru-seruan di mode training ground baru, ya kan? Yang pertama ada trik keluar dari arena balap, nggak tau nih trik atau bug, ya kan? Nah, dan caranya itu kayak gini, cuy. Kalian cukup tekan tombol loncat, dan setelah mobilnya udah sedikit melayang. Terus kalian tekan fitur NOS atau turbo di bagian sini. Dan kalian harus melakukannya itu di tempat jumping ini ya. Dan sedikit serong ke kiri cuy. Atau ke arah luar jalur balap ini gitu kan? Kalau teori aja kayak kayak kurang ya kan? Jadi, mari kita coba. Oke, mari kita coba cuy nah kita ke arah sini ya kan agak serong kita tekan loncat gas Woo, berhasil ya kan kita di alam lain nih cuy waduh kita bisa berenang-berenang ya kan eh oh gak bisa ya ke sana ya gak bisa ternyata cuy dibuat main-main ke agak jauh ya kan ke tengah coba kita ini batasnya mana sih Yuk, coba kita review batasnya, ya kan? Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Udah nih, wah, udah mentok ternyata. Oke lah, kita balik lagi ya kan? Wuh, wuh. Di sini bisa kalian bisa main sama keluarga kalian, ya kan? Sama anak, kakak, siapa aja lah. Bisa mandi-mandi di sini, cuy. Uh, uh, uh, uh. Karena di sini tuh tempat uh, teraman, ya kan? Buat kalian, itulah ya, bucin-bucinan tuh boleh lah di sini. Coba kita eksperimen, cuy. Kalau kita loncat terus, kita pakai nos itu bisa jalan sendiri, nggak sih, ini mobil nih? Kalau bisa kan agak-agak keren ya kan. Aduh. Oh kalau cuma digas aja nggak bisa ya. Kalau kita turun nosnya itu itu cuy mati. Bentar. Kita melakukan eksperimen ya kan. 2.000 thousand years later loncat nos gak bisa jalan sendiri cuy waduh ini mobil gak mandiri kali ya kan coba kita pantang menyerah cuy kita coba sekali lagi ya kan waduh hahaha aduh bisa ternyata anjir boleh juga nih Buat seru-seruan ya kan Kalau lagi gabut Atau lagi push rank Terus minus banyak ya kan Wah ini Boleh lah dicoba-coba ya kan Coba kita ke air cuy Apakah bisa jalan sendiri di air Mari kita saksikan di bioskop kesayangan anda Loncat Lah Kurang tinggi, kurang tinggi, kurang tinggi oh. Sumpah ini konten gabut banget cuy Buat kalian-kalian yang gabut-gabut ya kan Bisa lah Terus kalau kalian mau balik lagi ke arena balap Atau ke tadi ya kan Kalian tinggal pilih icon kayak reload atau ulang ini cuy Nah, kan di sini gua masih penasaran, cuy. Apakah mobil amfibi ini bisa naik di atas terowongan, ya kan? Coba kita buktikan, cuy, dari sini, ya kan? waduh gak bisa ya kurang tinggi apakah bisa ngeloncatin air mancur ini cuy nah kita buktikan ya kan Here we go. waduh gak bisa ternyata tidak bisa coba kita ini cuy Loncat dari sebelah sini ya kan? Apakah bisa keluar dari jalur balap juga? Wuh! Aduh! Weh, bisa cuy? Waduh! Gimana? Bentar ya aku lap keringet dulu. Keren bukan? Ya iyalah! Nah, gua masih penasaran banget nih. Apakah mobil ini bisa naik ke gedung-gedung tinggi ya kan? Waduh Gak bisa ternyata Gua kirain bakalan ngebak di atas sana cuy Coba kita ke atas gedung yang hijau itu cuy Yang depan kita pas ini ya kan? Oke kita lewat tangga Loncat gas Alah malah kepentok enggak tuh tapi tenang ya kan nah pelan-pelan yang penting pasti ya kan Loncat gas. Uh! Waduh. Bisa cuy, tapi ketinggian tadi. Niatnya ke atas rumah yang hijau ini, malah kelebihan gak tuh? Nggak apa-apalah ya. Alah, alah, alah. Waduh, malah nyangkut di sini nggak tuh. Allah. Waduh ini kayak mana nih aduh Allah kayak mana nih tolonglah garena ya kan ini gimana nih aduh nyangkut di sini nih, aduh aduh ini maju nggak bisa mundur gak bisa keluar juga bisa tapi gak bisa di itu ya kan tolonglah yuk kita naik lagi lah ya waduh masih gak bisa buat Nani <laughs> kalau lewat sini kayaknya bisa cuy coba kita ke situ ya kan ke atas terowongan lewat sini Oke, nggak apa, apa lah nabrak-nabrak ya kan. Nah kita harus ke atas itu, cuy. Ngelewatin bukit ini ya kan? Bentar, kita tunggu nosnya dulu nih. Oke, udah menghadap ke atas ya kan? 12 seconds later. Nih, udah bannya udah ku arahin ke kanan nih. Oke, kita nos. Uh. Uh, akhirnya bisa ya kan Akhirnya bisa A Gak bisa dong Ada batas pulaunya cuy Kesana mungkin Oh gak bisa juga Pokoknya gak bisa ya Waduh waduh Aku paksa malah kebalik gak tuh Coba deh coba coba coba, coba. Sumpah deh, enak banget Coba kita balik lagi cuy Padahal tujuan kita tadi ke atas terowongan, ya kan? Kenapa sampai nyasar-nyasar ke sana gitu, kan? Waduh, sutup, sutup. Nah, bisa kan kalau lewat sini sudah saya duga gitu, kan? Cuy, kita nggak ada yang peduli. Anjay, atas terowongan nih, Boy. Terus yang selanjutnya kita mau buat percobaan apakah loncatan dari mobil amfibi ini bisa di atas pohon kelapa ya kan? Ah, kurang tinggi cuy, kurang tinggi. Bentar-bentar. Oke, kita nggak perlu jalan ya kan? Kita bisa loncat kayak kodok anjir. kita coba sekali lagi ya kan 3, 2, 1, go oh eh waduh waduh waduh sampai berasap gak tuh aduh gua kirain bakalan nyangkut di pohon kelapa loh coba kita ulang lagi ya kan Ah, aduh, kelebihan nggak tuh? Oke okay lah, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video gabut ini ya kan, bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka yang sedang gabut itu memiliki hiburan ya kan. See you on the next video. Bye bye. Apa lu ngeliatin gue emang gue tipe? Okay